aku dalam mangan Tersesat hilang Dan tak tahu arah Ku terjebak Masa lalu yang kelam Tak kulihat lagi Cahaya cinta Dan kamu hadir jauh Bawa-bawa, bahagia ketika ku masih mati rasa. Karena dia yang pertama Membuatku cinta, dia juga. cewa Kamu yang pertama menyembuhkan luka Tak ingin lagi ku mengulang Keliru akan cinta Jadi kesayang sempurna Tenggelam, oh cinta Lihat lagi cahaya cinta, dan kamu hadir. Coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Yang pertama Membuatku kecewa Kamu yang pertama Menyembuhkan luka Tak ingin lagi ku mengulang Keliru akan cinta Cari kisah yang sempurna Hati yang terkunci terbuka kembali, dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Terima kasih. Thank you.